Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Di sini kita berkumpul. Kelak, manusia itu akan dikumpulkan di padang Mahsyar. Begitulah, Pak Guru, mengajariku. Semoga... Kelak kita juga akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku persembahkan senandung ratapan hati untukmu untuk kedua orang tuaku tercinta. Oh. Tidak ada yang lebih tahu makanan kesukaan just Jerih payahmu Tetesan keringatmu Adalah obat penyemangat bagiku Ayah Maafkan Jika selama ini Aku terlalu banyak menghabiskan Uang kirimanku Ayah Hari ini Aku ingin melihat Ayah senang Dan bangga Maafkan aku Ayah Jika selama ini Aku tidak bisa membuat Ayah tersenyum Maafkan aku Ibu Jika selama ini Aku membuat Engkau susah dan payah oh. kasih obrol semua yang meriah